dikisahkan dalam kitab Mukasyafatul Kulub ketika itu Rasulullah sedang melakukan Isra Mikraj melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat terdapat 70.000 malaikat di langit yang berbaris menyambut kedatangan Rasulullah akan tetapi ada satu malaikat yang enggan memberi hormat malaikat itu bahkan tidak berdiri saat Rasulullah datang maka Allah menghukum malaikat tersebut dengan mematahkan kedua sayapnya dan mengasingkannya ke bumi yaitu di atas gunung Kuf malaikat itu hanya bisa menangis dan menyesal Malaikat Jibril yang mengetahui hal itu kemudian mencoba memberi pertolongan dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian Allah berfirman, wahai Jibril, katakanlah agar dia membaca solawat atas kekasihku, Muhammad. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan hal itu kepada malaikat Malang tersebut agar membaca solawat kepada Rasulullah. Sesuai dengan perintah Jibril, malaikat Malang tersebut langsung membaca solawat kepada baginda Nabi, hingga akhirnya Allah memberikan ampunan kepadanya. Allah kemudian menumbuhkan kembali kedua sayapnya serta menempatkannya kembali di atas singgasananya.